Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman teman bersama saya di channel saya Fisherman Dan trip kali ini kita akan coba untuk perangkap lagi hari kedua ataupun hari ketiga kita ya oke teman teman ikuti aja keseruan saya di channel saya sendiri ya oke di perangkap pantai kita ya kita akan coba untuk mencari ugal dunian, teman teman Perdana berjumpa teman-teman. Salam sejahtera kata. malam ini dan salam satu hobi ya. Kita akan kutip dulu ya, yang kayak gininya ya. ya semua merah ini. Mie pasin ya. Pak Kim, ya. Hmm. ya. Satu nai, dua nai, tiga nai, empat nai. Oh, ada ni dah di maker, babun semua semua temannya. Oke, okay. eh, okay. rabah, rabah Apakah ada si merah ada ah, rupanya, teman-teman. Oh, ya, diraba ah, ah. ya. lagi. Apakah ada kumisnya? Ada lagi, teman-teman. Ah. Ah, ini yang kecilnya, nih. Teman-teman, yang paling kecil ya? ha hmm. ah. ha ah. kamu rupanya ngerti ya. Ini tadi pun cari kamu. Aku enggak mau dapat. Ini ya, ada sini Pakim. Hah? Itu. Oh, itu nampak kumisnya Pakim. Oh. Heem. juga. Itu, tuh Pak. Ah. saja teman, teman biar dia cepat besar ya. ya cepat besarnya nanti tuh aku juga yang nangkap teman oh. eh. memang tidak mendustai hasil kalau masalah perangkap pantai teman teman puas nengoknya semua aduh Lansik aduh, duku aduh, pokat aduh Semua aduh sekolah Nih ya teman-teman Lihatlah ha. ya, Pak Hakim ngutipnya hmm. Memang gak ahli hmm. Ini berhubung hujan nih Pak Kim, ya Pak Hakim Iya ada hujan sedikit Jadi kita main cepat ya Pak Hakim ya. Harus main cepat kita Kalau oh, gak nanti hujan-hujan kita di sini ya mm -hmm. Ini pandai dia mundur Pak Hakim Apa? Ya. Ha? Oh. Dia bisa pasang gigi otek Itu oh, mundur ya Pak Kim Kayaknya ada berkumis sebagai Kim Coba satu, ambil ya. Dua, satu aja lah. Hmm. oh, udang semua ya. Hmm. ada aja. Uh, itu lobster Pak Kim. Uh. Hmm. uh. Asal masuk tangan tuh, pak ya lepasnya Pak Eh, ya. masuk tangan tuh, tidak ada lepasnya lagi sama Pak tuh tunggu kapan. Ini Pak Danu enggak ikut nih kawan. Beliau istirahat katanya dulu ya Pak Kim ya. Hai Pak sayang yang gantikan dulu Pak Danu hari ini ya. Dia tuh kawan ha. Oh. Udang semua. Hmm. Alhamdulillah lah ini apa, -apa kim ya? Alhamdulillah, ketika Alhamdulillah. Ini ke kawan lihat ya, nah real ya, udang semuanya. Hmm. beginilah. Kalau malam ya pagi, Beh. malam dia betanggang nih, teman-teman. Oh, itu dia betanggang. Itu dia memang suka tuh ya. Nah, ini Pak Hakim ngrogo ya, ngrong-ngrogo. apa tuh Pak Hakim? Itu. Oh, kemudian oh, Pak Hakim? Ya, bersihkan Pak Hakim, pikir Pak Oh, itu dia ya. Nah. Oh, betutu. Oh ini baru. Nih. Ini, ini. <tuh>, <tuh>, Tuh memang di situ dia tadi pagi, ya. Pak. Nah. Hmm, mana-mana Pak Kim ngerogoh ya kawan-kawannya di bawah tunggul nih, hmm, dua ekor, tiga ekor, hmm, lumayan ya Pak Kim ya. Ini banyak dia eh, Pak Kim ya. Eh? Iya. bawah bawa Oh di bawah itu. Eh, iya. Tuh ada tu Pak Kim. Sebelah sini ya. Tuh. Nih. Hmm. Nah. agak sulit ngambilnya Pak Kim ya. Heeh. Eh, eh. Oh ke dalam. Nah, susah naik dia Pak Kim mah. Ini. ini betul-betul kayak Pakim. Nah, tu. Noh, tu ha. Ah, cantik. Huh. Tutul-tutul. Oh. Ini udah mau selesai nih Pak Kim? Ya. Iya Apa tuh? Biasa Aduh Rumah udang rupanya Pak ya. Oh. oh. oh. Ini mau pesungai dia lagi nih Bum oh. ya. besar nih Bobon hmm. Wabon nih, ya. bobon berlumpur Oh iya di copy ini, eh release lah Hehehehe <laughs> Oke okay, teman kita skip dulu ya untuk sementara ya kita akan ngutip selowangnya dulu ya nanti untuk hasil nanti kita lihatkan di perahu setelah kita bersihkan nanti ya oke okay, teman Josponya. banyak selowangnya pak gimé? Lumayan untuk pepes panggang Masa selowang dipanggang <laughs> angus dia pagi Oke okay, teman-teman, saudaraku semua sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Ikuti terus keseruan saya di perangkap lainnya ini channel Peserman Si Arivar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpai jumpa teman-teman. Udah -teman. belumpur muka Pak Akin. Enggak masalah, penting udang banyak. <laughs> <laughs>